Bang sudah, om Marcus sudah. Aduh kamu nih bodoh mama, nih kamu. Nih. Saya hancur, Bapak. <tuk> eh, hey, kalau orang tua masih kecil nih, kabur dia mati di sini bagaimana? Lama-lama uh, ini dia mati di sini pohon hey. kelapa ini jadi tempat angker <tuk> di sini. Tempat angker. Ah itu sudah. Ayo Marcus kau nih, eh. kita hidup di satu kompleks mama. begini harus baku sayang. Pak. Ba Sedikit kah, tiap hari hanya baku kacau-baku kacau Saja Bumundari begini ini, mati ke saya? Kalian yang buat nanti saya yang kena saya sebagai uh, keamanan di sini, om oh Markus Sudah, perlu kenapa kau pukul dia? Kamu, kamu nanya! <tik> nanya. Hei, kamu pikir saya dengan kamu kan? Orang tanya serius ini, kamu nanya, kamu nanya, saya sumpah kamu tempat ini Kamu bertanya-tanya! Hei, siapa lagi yang telefon ini?